sahabat pecinta fakta-fakta unik dan menarik di seluruh dunia tidak terasa nih sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia nah kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu seputar negara kita termasuk fakta-fakta menarik yang mungkin kamu belum tahu ini dia 8 fakta menarik dari negara kita Indonesia dan sudah mendunia 1 kopi termahal kopi merupakan minuman yang banyak disukai di seluruh dunia dan kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak sekaligus menjadi kopi termahal adalah kopi luwak. Brasil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar sementara Indonesia berada di posisi ketiga, tetapi kopi luwak kopi yang dihasilkan bersama kotoran oleh musang ini asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari terutama oleh para penikmat kopi. 2. Komodo Selanjutnya adalah fakta bahwa banyak peninggalan purba kala yang ternyata ada di Indonesia. Fauna di dunia ada komodo yang merupakan kadal terbesar di dunia dan peninggalan hewan purba dan komodo hanya ada di Indonesia tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Kini kepopuleran komodo terutama setelah terpilih menjadi salah satu dari tujuh dunia semakin mendunia. Ditemukannya fosil manusia purba tertua di dunia yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Fosil yang disebut Pithecanthropus erectus itu ditemukan di Jawa Tengah. 3. Kekayaan Bahari Kekayaan alam laut Indonesia ternyata juga luar biasa. Kekayaan itu antara lain adalah terdapatnya spesies ikan hiu terbanyak di dunia yaitu sekitar 150 spesies, terdapatnya ikan terkecil di dunia tepatnya di Sumatera yang panjang tubuhnya 7,9 mm, transparan, dan tidak bertulang kepala. Indonesia juga memiliki gugusan terumbu karang terbanyak dan terindah yang disebut segitiga korel, namun 65% dari 75.000 km persegi segitiga korel itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya Indonesia memiliki 18% terumbu karang bagi perairan dunia. 4. Hutan terbanyak Dunia telah mengakui bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak dan beragam hutan dengan luas 39.549.447 hektar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi terdapat keanekaragaman hayati dan plasma nutfah terlengkap di dunia. Jika hutan tersebut hilang maka bumi akan hancur karena bumi sangat tergantung pada hutan tropis untuk menjaga keseimbangan iklim selain ditopang oleh hutan hujan yang ada di Amazon. Hal itu membuktikan bahwa bumi dan hidup di seluruh makhluk di dunia bergantung pada Indonesia, selain itu Indonesia juga memiliki hutan bakau terbesar di dunia. Tanaman bakau bermanfaat untuk mencegah pengikisan air laut atau abrasi. 5. Negara Kepulauan Terbesar Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terdapat 17.540 pulau di mana 9.634 pulau belum diberi nama dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Yang membanggakan adalah tiga dari enam pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terkenal sebagai negara maritim terbesar di dunia. Bayangkan saja. Luas perairan Indonesia mencapai 93.000 km dan panjang pantai sekitar 81.000 kem, kem atau hampir 25% panjang pantai di dunia. 6. Negara Pertama Pasca Perang Dunia II Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sebelum berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Ri merupakan negara ke-70 tertua di dunia. 7. Pulau Bungin Pulau Bungin di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa NTB merupakan pulau kecil buatan yang melebihi kepadatan Pulau Jawa dengan kepadatan 36.000 km persegi kepadatan Pulau Jawa hanya sekitar 813 jiwa km persegi atau kepadatan Pulau Bungin sama dengan 44 kali kepadatan Pulau Jawa. Pulau yang hanya seluas 8 hektar ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.800 jiwa. 8 Cincin api dunia. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif, sebagian dari gunung terletak di dasar laut dan tidak terlihat dari permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung berapi aktif, Ring of Fire. Terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia.